Welcome guys, selamat datang di channel hiburan Alur Cerita Film. Jangan lupa subscribe Sutradara Kata dan klik lonceng notif. Catet. Ini alur cerita dari film horor made in Korea, The Wailing. Tidak ada jump scare tapi pergerakan kamera tidak goyang, ada hujan dan cuaca gelap mampu menghadirkan horor yang teror. Film bercerita tentang polisi menyelidiki pembunuhan satu keluarga di sebuah desa di Korea. Nah, gosip di desa bilang, semua terjadi sejak orang Jepang pindah ke desa, menyebarkan santet untuk mencari tumbal jiwa. Langsung kita mulai, The Wailing. Diawali di kaki gunung di Korea, ini orang Jepang pendatang baru dia tinggal di gunung, Tak punya nama Kamera pindah ke rumah Seorang polisi siap-siap pergi kerja Namanya Jonggo Badan gede, wajah polos Dia tokoh utama kita Tinggal bersama istri, mertua dan Hyojin Anak tunggalnya Tiba di TKP Seperti biasa, Jonggo telat Suasana TKP masih mencekal Jonggo melihat pria Dengan muka dan badan bintik-bintik Duduk bengong di teras Dia keponakan korban Jonggo memantau ruangan ada jasad suami dan istri, tewas akibat 20 kali tusukan pisau. Kata teman polisi, tersangka pembunuh ini dia, namanya Park. Membunuh om dan tantenya, anehnya, dia tidak kabur dari TKP. Polisi pindah tempat, Park, membunuh dua korban di rumah ini di rumah Park. Lalu dua korban dibungkus karung dibawa ke rumah tadi. Jonggo melihat tumbuhan jamur. Jonggo dan teman menemukan ruang ritual milik park tersangka Semua temuan di TKP terasa aneh bagi polisi Di tempat lain, pemburu mengangkat rusa hasil berburu dia terjatuh ke lembah Bangun dari pingsan, dia melihat rusa hasil berbulu miliknya Dimakan oleh manusia aneh hanya memakai popok bayi Ternyata dia orang Jepang matanya merah pemburu ketakutan Nanti dia menyebarkan gosip di desa bahwa Jepang, jelmaan iblis. Besok malamnya, Jonggo datang telat lagi ketika api sudah padam di TKP kedua rumah terbakar. Ada dua mayat dibungkus, yaitu seorang suami dan ibu mertua. Wanita ini menangis, istri korban alias menantu. Tahu-tahu, Jonggo diserang oleh wanita kedua yang kesurupan. Besok subuh desa heboh lagi. Pengendara melihat ada orang gantung diri di pohon depan rumah TKP kebakaran. Buh Tiangnya, teman Jonggo menyerahkan foto olah TKP dan hasil otopsi dia bilang, aneh kok di tubuh wanita gantung diri, ditemukan banyak luka tusukan pisau, dia istri korban kebakaran go Keanehan oh, lain so. kata dia, istri korban itulah yang membunuh suami dan istri mertuanya tadi malam. Artinya... Bukan tewas terbakar rumah, tapi dibunuh keluarga sendiri, seperti korban TKP 1. Jonggo dan teman penuh tanda tanya. Di TKP, datang wanita menimpuk-nimpuk batu dia yang menyerang Jonggo di TKP kebakaran. Dia Mo Meong, artinya tanpa nama dalam bahasa Korea. Catet, bajunya hijau tentara sebagai simbol perlawanan Mo terhadap Jepang. Menerobos TKP, Mo bilang pada Jonggo, Iblis Jepang telah membuat tiga anggota keluarga di rumah ini tewas. Aku lihat sendiri. Jonggo senang dapat saksi mata Momeong Dia segera telepon Siombo rekannya. Tautomo sudah pergi. Nanti muncul lagi jelang ending film. Pagi ini Hyojin demam tinggi. Berdua mendengar suara burung. Siang setelah menyempat pemburu rusa, Jonggo dan Siombo segera diantar ke rumah Jepang di gunung. Tiba di tempat pemburu pernah pingsan, ini sudah dekat dengan rumah Jepang. Tahu-tahu hari cerah berubah hujan dan gelap. Beh, pemburu tersambar petir. Tiba di rumah sakit, pemburu parah tapi tidak tewas. Di sini ada heboh di kamar UGD. Jonggo dan Siongbok menyaksikan park, tersangka TKP 1. Kejang-kejang terus meninggal. Detik ini, Jonggo mulai ragu pada jamur sebagai penyebab kekacauan di desa. Malamnya di rumah, Hyojin kesurupan. ngeri Pagi harinya, dia mukbang makan ikan teri padahal tidak suka ikan teri. Jonggo dan Siongbok lanjut penyelidikan dibantu ilsam keponakan Siongbok yang bisa bahasa Jepang. Tiba di gunung Jepang tak ada. Jonggo melihat ruang ritual Berisi benda pemujaan Bok melihat ruang berisi foto tersangka dan foto korban TKP-1, TKP-2 Bok juga melihat sepatu Jepang datang tanpa bicara Ekspresinya marah rumahnya diacak-acak tanpa surat perintah Bertiga takut dan pergi OTW pulang mental Bok runtuh dia bilang Jepang adalah pelaku pembunuh Jepang motret korban saat korban masih hidup setelah korban tewas difoto lagi oleh Jepang. Dia menyerahkan sepatu milik Hyojin pada Jonggo. Tiba di rumah, Hyojin bilang sepatu itu bukan milik dia tapi Hyojin mengaku sudah beberapa Anjabu. kali bertemu dengan Jepang. Setelah itu, Hyojin ngamuk. Malam anaknya tidur, Jonggo melihat gambar-gambar wajah iblis di buku Hyojin. Jonggo juga melihat tanda bahaya, yaitu tubuh Hyojin bintik-bintik infeksi nanah. Oh, oh dia ngamuk lagi. Bahkan di teras dia teriak akan membunuh Jonggo. Jonggo terpukul lanjut mertua bilang, Hyojin kemasukan setan kena guna-guna, aku akan cari dukun. Besok pagi Jonggo marah. Dia mengajak penerjemah Ilsam ke gunung. Ditanya segala macam, Jepang diam dan ini yang parah. Foto barang bukti sudah dibakar di dapur. Jonggo marah, dia diserang anjing di Jepang. Jonggo melawan, gugup tewas. Saat bersamaan, istri Jonggo membawa Hyojin ke klinik. Dokter nyerah tak tahu apa penyebab luka bintik dan semua korban luka bintik pernah berobat ke tempat ini. Apoteker tak nyaman. Kalian lihat tatapan Hyojin. Mirip sorot mata Susana waktu kecil. Di gunung, burung gagak memakan bangkai anjing, tapi Jepang tetap diam. Besok paginya gempar kambing hitam digantung di gapura rumah Jonggo oleh Jepang. Jonggo tak bisa bangun. Dievakuasi istri dan mertua ke tabib akupuntur, Jonggo aman. Tapi dia bangun karena tahu Hyojin di rumah dijaga oleh tetangga ini bahaya. Jonggo sepoyongan tiba di rumah, ternyata. Hyojin pegang gunting, babysitter roboh ditusuk, tapi belum tewas. Artinya Hyojin mulai dikuasai iblis. Polisi datang, Hyojin tidak ditangkap. Diundang ibu mertua, dukun berjas bernama Ilguang datang. Dia menemukan gagak dead di kentong kecap. Di tempat lain, polisi berada di TKP 3, TKP 3 Sumur. Seorang istri dibunuh suami ditemukan polisi disimpan di sumur oleh suaminya sendiri bernama Chon Bae. Tapi Chon Bae kabur dari TKP. Jonggo konsultasi ke rumah dukun, dia siap membayar 10 juta won atau 130 juta rupiah untuk ritual membunuh Jepang agar Hyojin sembuh. Besoknya seolah-olah terjadi tempur goib di desa Goksyok. Awalnya, pria Jepang ritual mandi di gunung, Momeyong datang memantau Jepang. Matahari terbenam, Ilguang mulai ritual pengusiran santet di tubuh Yojin. Di gunung, Jepang mulai ritual potong ayam. Di depannya ada foto Chonbei yang kabur dari TKP-3. Ilguang memaku pahat ketujuh di batang pohon. Saat bersamaan, Jepang kesakitan di gunung dan pingsan di pintu. Ilguang membunuh kambing. Saat bersamaan, Hyojin kesetrum kesakitan minta ritual dihentikan. Jonggo nabuk menghentikan ritual. Di gunung, Jepang ketakutan melihat Mo Myo. Catet tadi, Mo telah menghajar Jepang dukun Ilguang justru menaikkan dosis santet di tubuh Hyojin. Hyojin kritis. Jonggo kapok mistis. ...membawa anaknya ke medis. Besoknya, pagi-pagi... ...Jonggo mengajak empat pasukan untuk membunuh Jepang. Tiba di gunung tak ada Jepang... ...Jonggo melihat foto Conbei. Dari arah hutan datanglah wajah bintik Conbei. Nasib Conbei seperti pak di UGD rumah sakit. Jepang dikejar tapi lolos. Jonggo frustasi, karena Hyojin dikira akan tewas, dia nangis kejar di tepi jurang. Akting Wak Do Won sebagai Jonggo di film ini keren. Di dasar jurang, wajah Jepang ketakutan lagi melihat Mo Me Jonggo pulang, Jepang lari dikejar-kejar Mo Jonggo panik menelpon istri, dia ingin tahu kabar Hyojin. berat tubuh menabrak kaca mobil terjatuh dari tebing. Terpantau kamera, Jepang nyium aspal. Jonggo polisi dia tegang akan diapakan tubuh Jepang. Dia tahunya Jepang sudah tewas sesuai harapannya. Jonggo merasa tak ada yang niat maka rame-rame membuang tubuh Jepang ke jurang. Padahal Momeyong memantau dari bukit. Jonggo segera ke hospital, Hyojin mengaku sudah sembuh total. Malam ini juga akan pulang, mereka terharu dalam tangis bahagia. Mereka tiba di rumah, keluarga ini damai. Ilsam dijemput pulang oleh polisi dari rumah sakit untuk melihat TKP-4, yaitu rumah Siongbok alias Om Dia alias Rekan Chong Oh-oh, Siongbok -oh, bengong di sofa TKP-4. Dadanya bintik-bintik, dia telah menusuk-nusuk istrinya memakai pisau hingga tewas. Kata polisi Siongbok, racunan jamur dan jadi gila membunuh istri. Dosa Seongbok, dia menemukan ruang foto milik Jepang dan mengambil sepatu di gunung. Tengah malamnya terjadilah grand final perang di Korea melawan Santet Jepang. Dia Diawali dukun Ilguang datang ke rumah Jonggo. Kalian lihat, Mo Meong jadi bodyguard. Dukun Ilguang adalah dukun hitam, dia muntah-muntah diserang oleh Mo, kalah adu ilmu dia kabur. Ilsam bertekad untuk membuka kedok siapa Jepang, maka dia pergi ke gunung. Di rumah, tak ada Hyojin di tempat tidurnya, Jonggo cari-cari ke semua ruangan juga tak ada. Jonggo mencari-cari keluar rumah, dia bertemu Mo Meong. Pertemuan ini jadi penentu, jika Jonggo kuat iman, maka Hyojin selamat. Di sini, Mo menenangkan Jonggo yang panik. Aku telah menyiapkan perangkap berbentuk jamur untuk menjebak Jepang. Dia hantu yang tak bisa mati. Kita lihat di gerbang, Hyojin pulang dengan bola mata iblis sorot mata setan. Tak kenal ibu dan nenek. Di gunung, Ilsam bertanya pada Jepang. Menurutku kau iblis sebetulnya kau ini apa? Di rumah, Hyojin mukbang rakus makan. Dia melihat keluarganya dan mengincar pisau. Jonggo ditelepon dukun Ilguang. Wanita baju putih itu iblis Jepang Juru selamat desa kemarin aku salah baca isyarat. Kau harus pulang sekarang. Jonggo terlihat goyah. Katamu, dukun dan hantu Jepang adalah komplotan mereka berkawan. Tunggu di sini sampai ayam berkokok tiga kali sebagai tanda Jepang masuk perangkap. Ayam sudah berkokok satu kali. Katamu. Sifatmu bermusuhan dan membuang Jepang ke jurang Maka itu Jepang datang Jonggo marah mau pulang Maka mau pegang tangan Jonggo agar dia tenang Ayam sudah berkokok dua kali Jonggo melihat jepit rambut pink di aspal. Yojin punya jepit pink Mo mengoleksi barang Hyojin yang ditolong sebagai penanda. Catat di Korea, tiap warga desa percaya mereka punya spirit atau ruh penolong warga. Detik ini juga, Jonggo percaya pada dukun Ilguang. Ternyata kau wanita pelaku teror di desa ini. Jonggo lari pulang. Mo menyesali keputusan Jonggo. Saat bersamaan di gunung, tangan dan kuku Jepang langsung berubah. Jonggo tiba di Gapura rumah, jamur pagar betis penjerat iblis Jepang sudah tak berguna. Jamur seperti ini ada di setiap TKP ditaruh oleh Mo, tapi manusia yang ditolong oleh Mo selalu ragu. Di rumah, Jonggo mencari keluarganya. Dia melihat mertuanya melantai rebahan tanpa nyawa. Jonggo mencari lagi, dia menemukan istrinya, tewas dia nangis meraung disaksikan Hyojin yang pegang pisau subuh ini berdarah sekeluarga pasti tumpas tak ada sisa di gunung kata iblis mengapa ada keraguan di hati kalian wahai manusia dia pamer bentuk asli iblis Di sini, Momeyong kecewa tak bisa menolong Jonggo sekeluarga jamur ini hanya akan jadi barang bukti bagi polisi nanti pagi. Terang datang, hujan turun, Ilguang tiba. Hyojin duduk bengong di teras seperti Park, TKP-1, dan Siongbok, TKP-4. Semua akan senasib dengan Park di UGD Hospital. Ilguang motret mertua, istri, dan Jonggo lanjut pergi. Nanti pagi polisi pasti datang seperti di TKP yang lain. Kembali ke mobil terjatuhlah foto-foto korban tewas ditusuk dan pelaku penusukan. Ini bukti Ilguang adalah kaki tangan Jepang diawali oleh iblis Jepang lempar umpan ditangkap oleh korban random yaitu Hyojin. Nah di dalam rumah Jonggo sudah ditusuk-tusuk Hyojin dia terbayang anaknya, aku polisi, aku ayahmu. Aku bereskan semua ini anakku saya. Jonggo menarik nafas Penghabisan Film tamat. Jonggo polisi, tapi benteng keluarga dia, rumah dia berubah jadi TKP. Film ini keren, jarang ada. Terima kasih sudah nonton. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, share.